Boleh suruh dia aja sama anak kejar itu. Oh, mm -hmm. ya udah. Iya, hai Victor. Victor, apa kabar? Victor, how are you guys? Pertama, <laughs> pacaran bungkus sekarang nih. Dokter pacar Victor. ya kita coba lagi, lalu kita invite dia lagi. Siapa tahu dia. Ya. Uh -uh. uh -uh. Gimana apa? Mainesagam atau main apapun. Lalu sudah sarapan klih? Mas oh, serius? Biasanya gue bagi-bagi nasi? Hah? nggak hmm, apa, terus nama di sini makanannya kurang bule, kurang bule, dapat ya, menyesuaikan, muka ya, udah menyesuaikan, iya sih paling menyesuaikan. Aku makan bekalnya ibu. Ibu masak pagi-pagi. Ini dia apa ya? Poniya. Aku diapain ya, Chris? Sama. Diapain ya Wak? ini, Kris? Itu hanya sama kuncir. Apa ini? Dia apa ini, Pak? Enaknya. Poniya catat atau gini aja. Kris kuncir atas deh, Kris, tengah, Kris. Okay. Okay. And now you don't know how to keep your business clean. Mommy don't know that doing something unholy Oi. Oi. Oi. Hmm. Oi. Tuh, hotel <laughs> Di luar kayak dingin ya, minus ya Boynya sombong Enggak mau join live Beda waktunya nanti 6 jam 6 jam beda waktunya ya boy mau cari uang mulu, kerja mulu kalau dia dokter kan? dokter monika dokter yang harus aku juga. Oh. Ya. teriak dok teriak ya dok teriak teriak teriak teriak teriak 맛있어 <웃음> 너무 맛있어 응 Pak belum. Otokke? Okay. Satu. Aku tuh suka bingung kalian tuh Emang aku nggak boleh ya, kalau berteman sama cowok, okay, terus nice. foto baru, emang nggak boleh ya? Kenapa, yeah, sama... enggak. kenapa? Ini... Enggak. Dua. enggak, enggak, enggak, setengah-setengah aja setengah juga, tapi di... Dua -dua. enggak usah, enggak oh. usah, enggak usah. Hello everybody. Kenapa ya Chris, kalau di, di kita tuh kayak, kalau foto sama cowok tuh dibilang tuh kayak pacaron oh, hmm. gitu padahal kan bebas ya mau deket sama siapapun juga kan temenan sama siapa aja bukannya iya. foto sama siapa aja kan kenapa sih orang itu aneh foto belakang dua ya Chris belakangnya belakang tapi gini iya iya bilkis kata Om Victor milik lucu banget rambutnya kayak gitu thank you om thank you Tom. om tuh langsung berdiri <laughs> Nah, betul nih, ini Fris Kiyafi. Betul, itu baru fans yang benar. Denny, Dennyas. Itu baru yang benar, ow. Oh. Kupluknya katanya kayak dot baik Krisna. Nah, iya, ini <laughs> aku pakai werpak Aku pake merpak, guys. Vito, kamu kemana aja, Vito? Vito lagi pacaran mulu, ya Vito ya? Vito, Nakal siapa? nih, Vito. Oh, Vito. Masih kecil udah pacaran. <laughs> kok volumenya kok bisa sih? Fitri, amin. Yap. Itu baru. Fans yang pintar. Aduh, maaf nak. Tak apa, apa. Fans yang pintar. Ngobrol sama siapa aja, seral. Ngobrol teman-teman, ngobrol sama siapa aja juga terserah. Nah, terserah. ini baru potong dikit, dibilang bilang apa Kris pacaran nih Kris dekat tapi kan kita jodoh gak ada tahu apa Kris berteman dekat sama siapa aja apalagi aku tuh senang kalau misalnya buat orang pada senang buat orang pada happy tuh kita senang aja pahala buat kita ya Kris apa salahnya bikin orang seneng bikin orang seneng. Ketawa, bikin orang senyum -senyum, senyum bikin orang seneng kan kita pahala buat kita Betul. kalau kalian seneng ngeliatin aku sama siapapun ya alhamdulillah mau siapapun gitu. mau siapapun itu yang penting doain aja jodoh aku yang terbaik Vito, ya nanti ya. Kita konten ya Vito ya, Mau pacar kamu ya Vito. Ya Allah, mata gue tuh kayak Jadi gua... betul. Ini siapa nih? Aku tuh orangnya friendly, ego maco coy. Oke, okay, kadang suka di suka dibegoin sama orang. Tapi kadang it's okay Tulisan kita kadang orang kayak gini tuh nggak nggak tahu terus orang terus kita tuh apa ya bingung sering dibegoin sering dibodohin gitu maksudnya tapi kan ya udah selagi itu buat dia senang ya udah pahala buat kita Kris oke Krisna nih Krisna baik banget dari dulu Kris uh, ini Kris ininya sini ujung sini Krisna kekurangannya satu nggak bisa melihat Gila. belahan rata bisa balance iya bingung deh iya bingung deh bisa eh. eh. eh. Betul, Nov. Betul. Berteman sama siapa aja. Ya kan? Aku senang kalau kalian juga semuanya senang. Aku mah orangnya... Aku mah orangnya gak ribet, gak mau pusing. Ada yang bilang, Dasar ini apa... bodoh amat gue mah. <laughs> kalian senang aku Udah senang betul ini benar ritinik berteman dengan siapa aja siapa tahu terjumpa jodoh betul ini baru pemikiran yang oh. <tuk> <Sangat kurang. tuk> Victor benar masa sih Victor begitu siapa aja cocok Tuma senang dulu sempat ada Ayu Victor juga tuh tanya aja Victor kita senang bikin orang senang kalau mereka pada semangat masalah pahala buat kita menghibur orang buat hati orang senang ya gak? tuh betul Santi Tiara pokoknya kita support aja berteman dengan siapapun Insya Allah jodohnya sudah disiapkan yang terbaik Iya tapi aku senang banyak yang banyak yang suka pada bikin couple couple gitu nggak apa-apa kalau itu bikin kalian senang yang penting masih dalam batasan wajar betul. ya Enggak yang memaksa, terus enggak yang menghujat satu sama lain, enggak yang menghina. Enggak boleh, kayak gitu. Enggak ada untungnya atau enggak. Iya nih digigit-gigit buaya. Ah, <tosik> Jumur, di tes, di tes, ya. Ya. Kalian senang, aku ikut senang. Kalian doain aku yang baik-baik aja. Nggak. Ya, Benar, berteman dengan siapapun. Kali aja berjumpa dengan jodoh. Betul itu. Bayu salamin sama Jungkuk dong. Iya, nanti aku salamin ya. Ya, nanti aku salamin betul putri Yuliana yang penting positif betul bisa bikin orang bahagia karena aku bilang berkali-kali kalian senang aku ikut senang pahala Fatima Yulianti aku pakai sampo kuda ini serius enggak bohong iya sih rambutnya tetap distalis malah Krisna tuh ya kalau aku setiap pagi nggak mau dia pepain dia yang ih jangan biar gaya harus dia pepain Ayo gitu dia yang menawarkan Aisyah kasih Tiba -tiba. Kak sudah sudah, sudah, sudah, sudah, Victor. Hai, Victor Aji. Aku udah senyum Victor. sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, itu sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, rata sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, Bawah, hai, hai hai eh, bunda, kanil, hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai oh, my God. oh Tapi ya sudah lebih itu lagi hai eh, eh wak wak lari wak astagfirullah jim ini bekas. ini punya ayah punya ayah ah ini nih plastik taruh tempat ibu tempat makan udah udah kenyang Hai ntar ya aku tinggal pakai itu pakai please please hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai aku bisa beli catokan. aku bisa beli, aku disuruh beli sama Krisna dulu nyuruh kemarin mau beli ini mau beli apa lagi? Beli ya, ininya sisirnya, dua. Ya. Yang buat glow sama buat pedal-pedal. Merakin ade, guys. Iya, Chris. Kamu mah si paling bener-merak. Si paling branded, kamu mah gari yang merah. Tapi kualitas tidak mengkhianati hasil, kan? Iya, Chris. Si paling branded, kamu kan si paling jago, si paling kaya. Amin ya, Allah. Iya. ini okay. Wah, ini nih tumbler. Life dulu nih, Bi. banyak banget loh bisa nonton. Guys, jadi hari ini kita mau jalan ke Paris, Komar Setelah aku hari ini pakai polkadot, eh polkadot, <laughs> pack ya kita lihat sini. Dimana, ya? Pake pake naik, pake mana sendah. ya? Pakai wearpak, pakai naik pakai wearpak. Biar sudah. Ini kan? Oke like Ini. Ya, kis dikepang diikat dikepang kayak gini guys aku pakai celananya Jho oh, iya human made jadi hmm. seperti ini kita bentar lagi mau jalan ke mana ke Paris Paris tapi kita di Komar dulu ke Komar dulu guys cemantah ya gaya Kok dikisnya Ini tuh kayak dot bener ya. Karena aku enggak enggak enggak apa kalau kalau kayak gini enggak? Repantes. Ya, ya. apa tuh? Apa itu? Topi, topi oh iya. Oke, apa itu. Bisa enggak saya? Aku mau lihat benar. Jis pintar banget sini aku mau iniin. Oh my god. You smart. you smart girl. I love you. <laughs> ya, turun. Berapa langsung banyak turun? Jangan gitu dong kalian bikin <laughs> malu aku aja. nggak boleh kayak gitu. Ayo ada aku nih. Nih, iya. Iy, oh! Aduh, Sakit ya, ininya, ya? Iya. ya? gimana dong? Kecidikit, mata. keju, eh, keju gigit keju. Ini biar aku. Ini Bibit kamu mana? Kok beda? Kok beda? Ini biar aku bukan sih. nggak, aku bukan sih. kok beda. ini kayak di pilar, bibirnya. Bibi juga. No, bibi, oh natural. Iya, bibi juga. Natural bibi, iya. bibi. What? Punya aku. Kamu Punya aku. Tu sama aku lagi sih. Halo Rosmini, ini bunda bukan sih. Biru biru kis, kenapa? Ayah apa kabar tuh ayah tuh? Baik. Halo. Ayah biru biru. Baik. Baik. Ayah biru biru. Si berberes. Kita hari ini ke Kolmar. Beno diajak Beno dalam bentuk boneka. Hmm padahal bentuk saset. Oke. Oke. Oke terima kasih udah kita live hari ini pagi ini. Next kita live lagi ya. kiss bye, -bye dulu kiss Bye bye bye bye bye bye, thank you everyone, hai, kiss. eh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,